keras sama haruka Salam hormat, salam juga kembali Sama yang punya kawasan pendang ratu Salalah, oh DJ Salalah Bersama yang punya acuan tuan Oh DJ, oh DJ Salalah Oh DJ Salalah, oh DJ Salalah, oh DJ, salalah, oh DJ, salalah, DJ, salalah. Goyang lagi beres Aku bilang oh I love you, aku cinta kamu. sudah ku bilang sayang kamu. sudah ku bilang rindu kamu. A dapat kamu lagi. DJ salalah, DJ salalah, DJ salalah. Goyang lagi deh, DJ. Terbang lagi bersama yang punya kawasan Bersama Haruka, Hadi Perdana Rek Kok kamu cantik banget Kamu cantik banget Hei. Spesial yang malam hari ini yang sudah berdandan Kamu cantik banget Kok kamu cantik banget Cantik banget Kok kamu cantik banget Kamu cantik banget Dua yang lagi bersama Dinda di Bersama musti santai kembali yang punya ruka Oh, La Diburah sama masjid, baru yang punya haruka Itu musuh ladies baru yang punya haruka I wakadah yeah, Udi yeah, yeah. salam jumpa, jumpa bersama saya Udi salam jumpa salam dan jua jari Udi salam jumpa, salam bersama saya Ada DJ Tiga dan juga DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ Bayang lagi yuk Yang punya youtuber apa-apa Waktu di Tony, DJ Yang punya kawasan, yang punya kawasan, ayo kita goyang. Yang punya kawasan kembali berapa? Yang punya kawasan, kita goyang. Yang punya kawasan Kecce abis, kece kete sama haruka. Itu kece kece kece abis, kece abis lagi re. Kali kali ini bersama Non Rendita. Yuk. Goya. Go Will be a